Bismillahirrahmanirrahim. Hai sob, Pari di sini dan sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Sobat sekalian, ini ada beberapa Aglo yang dia sudah siap jadi induk. Jadi ditandai dengan batangnya itu udah panjang, kemudian udah muncul beberapa tunas anakan. Nah, tapi ada cara cepat untuk mempercepat Aglonema supaya jadi banyak ya, sobat sekalian. Ini juga siap jadi induk. Ini Legasi Red. Black Sumatra, terus ini Queen of Siam. Nah, ini Queen of Siam yang dia belum keluar calon-calon anak, tetapi dia sudah siap untuk jadi induk. Jadi, nanti kita akan propagasi di video sebelumnya. Fahri pernah ulas cara perbanyak aglonema dengan satu ruas satu ruas. Bagaimana tips untuk memperbanyak aglonema supaya menghasilkan anakan yang banyak, subur, serta persis dengan induknya. Sobat penasaran ikutin Fahri terus ya. Sobat sekalian, sebenarnya aglonema yang tadinya satu pohon atau single plant, itu nanti lama-kelamaan dia tetap akan menjadi rumpun Seperti ini contohnya Ini adalah kocin tembaga Ini induknya yang di tengah Kemudian ini anaknya dua Dengan beranak Oh sorry anaknya tiga ya Dengan beranak tiga ini sudah Menutupi bibir pot sehingga Tampilannya sudah sangat bagus Ketika dia membentuk rumpun Tapi ini membutuhkan waktu yang cukup lama Sehingga kalau kita ...sebagai pedagang atau ingin cepat mempunyai banyak agonema ...dengan sifat yang sama persis dengan induknya dan tidak berubah. ya Jadi, kita perlu memperbanyaknya secara cepat. Kemarin di kolom komentar ada yang menanyakan, mas, bagaimana ciri agonema ...yang siap diperbanyak atau siap dipotong-potong... ...yaitu batangnya sudah tinggi, sudah melebihi dari batas media atau media paling atas dia udah panjang gini entah itu masih single seperti ini ataupun sudah beranak ini dia siap untuk diperbanyak nah, kita akan potong-potong satu ruas satu ruas dengan tanpa akar nah, tanpa akar nah kali ini Fahri gunakan media oasis atau yang sering digunakan untuk rangkaian bunga ya tapi sebelumnya direndam dahulu kemudian kita akan potong-potong satu daun satu daun kecuali nanti yang pucuk atau yang paling ujung nah itu nanti kondisional aja jadi sesuaikan dengan tingkat kekerasan batang aglonema yang sobat miliki atau sesuai dengan karakteristik dari aglonema yang sobat miliki ya kalau yang batang-batangnya keras itu nggak masalah seperti Louis atau Big Roy ini kemudian Snow White kemudian siam aurora ini termasuk yang tahan banting atau bandel jadi kalau misalnya di dipucuknya cuman disisain tiga daun enggak masalah tapi untuk Queen of Siam kemudian Legacy ini kan kalau kita terlalu sedikit menyisakan daunnya pada ujungnya itu resiko untuk dia busuk atau layu nanti semakin tinggi jadi minimal untuk yang ujung itu 4-5 daun yang disisakan ya Bismillahirrohmanirrohim kita potong ya, coba sekalian sobat bisa lihat, aglonemanya ini yang sudah Fahri potong, ini tanpa akar ya, kita bisa perbanyak satu ruas, satu ruas nah yang perlu sobat perhatikan ketika ingin Perbanyak dengan satu ruas satu ruas. Sobat harus perhatikan di mana letak mata tunasnya supaya tidak terpotong. Nah ini sobat sekalian, ini di sini adalah mata tunas ya. Kalau sobat ragu nanti bisa dua ruas. Nah ini di sini mata tunas nih. Kalau dirasa satu ruas yang tanpa daun pancing ini terlalu pendek, sobat bisa potong dua ruas. Dan ini yang pucuknya kita sisain tiga daun. Karena pucuk ini kalau dipotong satu daun, satu daun, atau satu, satu ruas, satu ruas, terlalu mudah. Misalnya bisa bertahan, dia nanti kalau satu ruas, satu ruas, kalau yang pucuk, tumbuhannya terlalu lama ya. Dan resikonya juga bisa busuk karena terlalu mudah. Oke. Selanjutnya, kita celupkan. Kita celupkan potongan-potongan tadi, kita celupkan di larutan fungisida. Air bersih, kemudian kita beri fungisida satu sendok makan. Kemudian potongan-potongan tadi kita celupkan sebentar saja. Paling lama 15 menit lah, jangan terlalu lama. Nanti kalau lama-lama lupa ya sobat sekalian. Ini fungsinya untuk mencegah adanya jamur dan juga bakteri yang masuk ke luka irisan. Jadi lebih bagus memang pakai bakterisida plus fungisida, sobat sekalian. Oke, kita mulai tanam nih, sobat sekalian. Ini batang yang tadi udah kena fungisida nih, sobat sekalian, udah dicelup fungisida ya. Oke, jangan sampai kebalik nanamnya ya. Jadi, garis ruas ini berada di bawah tunas atau tunasnya di atas garis ruas. Ini tunas, ini garis ruas ya. Jadi posisinya seperti ini. Kita tinggal tancepin aja sobat sekalian di sini. Kita tekan Bismillahirrohmanirrohim set. Nah seperti ini sobat sekalian. Cukup mudah ya. Nah tinggal tekan seperti ini. Karena oasis ini empuk banget. Jadi dengan ditekan ini batangnya tidak akan rusak. Jadi oasisnya yang akan beleset atau membentuk lubang. Oke, Tinggal kita tusuk-tusukan nih sobat sekalian Bismillah Ini yang ada daun pancing sobat sekalian Dengan oasis ini Kita tidak perlu penopang nih sobat sekalian Karena daun pancing pun Yang ada daun pancing pun Dia tidak roboh karena oasis ini Kenceng ya Oke sangat mudah sobat sekalian Nah kemudian Kalau sobat punya ruang sungkup Sobat bisa taruh di ruang sungkup kalau nggak ada, sobat bisa dikerodong atau dibungkus dengan plastik. Nah, kemudian setelah kita potong-potong, setelah dua bulan itu beberapa aglonema sudah mulai bertunas ya. Ini umur, ini yang kemarin Fahri potong-potong, ini umurnya sudah 5 bulan dari semenjak... Dipotong tanpa akar. Sobat sekalian, ini yang dengan media oasis. Nah, ini sudah ditumbuhin banyak sekali lumut. Ya, lumutnya ini sebenarnya tidak mengganggu, justru dia membantu menjaga kelembapan. Nih, sobat bisa lihat akarnya udah banyak, udah keluar keluar, dan ini ternyata akarnya udah gandeng gandeng nih. Nih, nih akarnya gandeng gandeng ya. Nah, ini usia. Tuh, akarnya bagus ya usia lima bulan sebenarnya di usia dua bulan setelah kita propagasi dua sampai tiga bulan tuh dia sudah siap untuk dipindah ke media tapi ini karena Fahri baru sempat update jadi lima bulan Fahri baru tanam ke media memang untuk agro ini membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan jenis aroid lain seperti philodendron, anturium pun juga lama tapi agro ini paling lama memang ya Alocasia, kemudian singonium itu sangat cepat sekali Tapi untuk aroid jenis aglonema Ini memang cukup lama Nafari menggunakan Menggunakan pot cup Supaya hemat, Nafari langsung tanam Ke media Yang sudah Fahri siapkan Medianya campurannya apa aja mas Nafari pernah ulas di video sebelumnya Tentang media aglonema Atau sobat bisa cek linknya di bawah ya untuk media glonema. bismillahirrahmanirrahim Fahri tanam ini yang pink lady pink lady atau lady valentine bismillahirrahmanirrahim jadi um, wasisnya ini Fahri nggak ambil biarin aja karena ini sifatnya beda sama moss, kalau moss kalau kena media itu nanti busuk, tapi kalau untuk wasis kena media itu dia nggak busuk ya Nanti-nanti akan menyatu sendiri dengan medianya. Ini udah siap jual sobat sekalian. Kalau jenis yang mahal segini pun udah bunyi harganya ya. Kemudian ini yang Pictum Tricolor. Ini juga sudah banyak akarnya untuk yang Pictum Tricolor. Ini tadinya yang pucuk. Kemudian ini pictum tricolor yang tadinya bonggol, ini masih kelihatan bonggolnya, nih bonggolnya, sudah keluar tunas Jadi pengalaman Fahri, agluenema ini dia keluar akarnya dulu baru tunas, namun beberapa ada yang tunas dulu, bahkan belum keluar akarnya, ini juga tadinya bonggol Ini bonggolnya ya, yang tadinya satu ruas-satu ruas itu, nah Fahri akan tanam Eh-eh, lewat kak? Bismillahirrahmanirrahim Meruai ini, ini akarnya nih. Dengan dipindah ke media tanam seperti ini, harapan kita dia pertumbuhannya lebih cepat karena di media ini banyak sekali nutrisi. Karena disitu, Fahri campur pupuk kandang yang sudah difermentasi. Dikaja. Cilik lewat, cycle. Dasar cilik lewat, ini tak cak, tak tangkap. Ini main, ini bantuin, eh hey, cycle. Oke sobat sekalian, kemudian sobat perlu tempatkan di tempat yang tidak terkena air hujan Kenapa? Karena air hujan itu sifatnya asam Dan kadang membawa logam berat Jadi sangat sensitif untuk agonema yang masih kecil-kecil seperti ini Jadi sebaiknya dihindarkan dari air hujan langsung Yang pasti tempatnya harus teduh ya Karena aglonema tidak boleh direct sun atau sinar matahari langsung Jadi harus teduh Kemudian perlu langsung dipupuk nggak sih? Gitu ya kalau sobat ngeracik medianya ini nggak pakai kompos atau pupuk kandang yang fermentasi atau nutrisinya sangat sedikit sobat bisa berikan pupuk slow release pada media kira-kira 5 butir ya tapi kalau Fahri ini udah medianya udah pakai kompos kemudian berapa daun-daun kering yang sudah fermentasi sama pupuk kandang jadi di media ini Udah banyak nutrisinya, jadi nanti Fahri akan kasih pupuk slow release itu mulai 3 bulan ke depan. Karena media ini akan hilang nutrisinya atau nutrisinya akan terkikis bersamaan dengan aliran siraman air yang kita siram setiap hari. Sehingga 3 bulan ke depan ini perlu dipupuk, baik pupuk daun ataupun pupuk yang diaplikasikan ke media yaitu pupuk slow release. Kemudian untuk penyiraman itu sesuaikan dengan lingkungan sobat sekalian aja. Kalau lingkungannya itu humidnya bagus atau kelembapannya bagus, nggak perlu tiap hari. Tapi kalau lingkungan sobat sekalian itu panas, kemudian udaranya sangat kering gitu ya, sobat bisa siram-siram atau sekedar pakai sprayer untuk membantu moist supaya lembab. Itu aja. Sobat sekalian, ini hamparan aglonema yang Fahri perbanyak bersama teman. Ya, di sini ada Harley Quinn. Ini tadinya dari bonggol bawah, terus sini udah keluar anaknya. Terus ada twinkle juga. Terus ada ini yang bagus nih, red sunset. Red Sunset Kemudian ada Rindu hmm, Seperti Rinduku Padamu Yang tak pernah berujung ya Kemudian itu ada Pride of Sumatra Kemudian ada Big Leaf tuh Big Leafnya rimbun Nah ini beberapa sudah siap untuk diperbanyak Ini contoh yang tadinya dari bonggol juga Black Adelia Nih, keluar dua tunas ya, Black Adelia. Ini potnya kebesaran sebenarnya ya. Tapi karena memang akarnya waktu itu banyak banget. Sehingga uh, dia butuh space yang lebar. Sehingga potnya agak besar. Terus ini ada Green Ball yang dari bonggol juga. Udah tunas. Jadi merawat aglonema itu sebenarnya tidak terlalu sulit ya yang penting kuncinya adalah medianya yang tepat utamakan media yang bersih, steril beberapa teman Fahri mengaplikasikan medianya dikukus dulu dengan tujuan virus atau kontaminan bakteri jamur pada media tersebut yang mungkin terbawa dari sampah-sampah organik dari kotoran hewan yang kita campurkan di media itu dengan dikukus dulu itu harapannya mereka akan mati ya namun dengan dikukus ini, otomatis beberapa unsur hara atau nutrisi itu juga akan hilang atau kadarnya semakin sedikit. Jadi nanti kita harus bantu dengan pupuk-pupuk kemasan atau pupuk yang dijual di produk-produk pertanian. Itu kita bisa bantu berikan. Nah, dengan media yang steril dikukus dulu ini, harapan kami aglonemanya itu tidak mudah busuk akar sehingga lebih bagus dan juga untuk penempatan itu utamakan tempat yang tidak terkena air hujan ini atap di variortit ini pakai paranet dan juga plastik UV jadi air hujan tidak masuk nah kemudian untuk penyiraman itu kondisional aja sesuai dengan lingkungan dari sobat sekalian kalau Tadi yang saya sampaikan, tadi yang Faris sampaikan, kalau udaranya panas, udaranya kering, cepat kering medianya, itu bisa sesering mungkin ya, bisa sehari sekali. Tapi kalau moist atau lembab, mungkin sobat tinggal di dataran menengah sampai dataran tinggi yang sejuk gitu, tidak harus setiap hari menyiram, jadi kondisional aja. Kemudian untuk pencegahan hama dan penyakit, itu kalau musim hujan tuh banyakin semprot bakterisida sama fungisida tapi kalau kemarau banyakin insek terutama untuk tungau serta kutu-kutu daun itu pakai insektisida Nah itu aja sih untuk tips sederhananya ya jadi perbanyakan aglonema itu juga tidak sulit jadi kita bisa menggunakan cara-cara yang sederhana ini contoh legacy merah yang tadinya juga dari anakan ini udah besar ini induknya Black Adelia, terus yang tadi itu anaknya, bonggolnya. Sini ada beberapa yang kecil-kecil juga. Ini ada Madam Suroyo, terus ada huges terus ada yang daunnya copot nih. Nah ini yang favorit Fahri juga, ini adalah Green Pap Puma. Kemudian kalau sobat ingin ikut kontes misalnya ya Jadi mulai dari umur segini tuh Kalau misalnya mau membuat maskot Snow White misalnya ya Karena memang untuk Snow White ini dia paling mudah untuk beradaptasi dan perawatnya tidak terlalu rumit ya jadi kalau mau dijadiin kontes sejak gini tuh daunnya udah ditata dulu kemudian dia di kalau perlu dia dipisah sendiri ditaruh di tempat yang khusus untuk nanti kontes supaya terhindar dari dimakan belalang kemudian dimakan bekicot jadi memang dia harus ditaruh di tempat yang sakral gitu tidak semua orang bisa memegang dan tidak semua orang bisa masuk gitu ya supaya memang dia dikarantina. Untuk disiapkan menjadi Maskot kontes nah, Beberapa teman Fahri di Magelang sini Mereka memang punya Ruangan atau tempat khusus untuk Agronema Yang mereka akan dijadikan Bahan kontes sejak usia Masih dini atau masih remaja Sehingga memang dari bawah Daun bawah itu memang sudah diatur ya Sedemikian rupa sehingga ketika nanti Waktu kontes tuh dia udah siap udah roset Jadi nggak membentuk ...nya itu dadakan atau instan Tapi memang dari proses ketika dia masih remaja Sudah mulai dilakukan pembentukan dan karantina Jadi tidak heran kalau teman-teman Fahri di Magelang itu Ketika mengikuti ajang kontes agronema Mereka sering dapat juara gitu ya Jadi karena memang mereka itu merencanakan dari awal Oh bahan yang untuk kontes kira-kira ini nih masuk gitu Jadi Nanti itu akan dibahas lagi. Nanti, Fahri akan bahas lagi tentang bagaimana memilih aglonema yang akan dijadikan sebagai maskot kontes atau jagoan kita untuk kontesnya. Itu, sobat sekalian, jadi untuk aglonema ini banyak sekali yang Fahri nanti akan bahas. Meskipun uh, Fahri basicnya sebenarnya anggrek dan juga beberapa tanaman eksotik lain, tetapi aglonema ini. Banyak sekali peminatnya terutama masyarakat Indonesia dan karena memang coraknya ini sangat beragam dan harganya pun bervariasi sehingga jangkauan pasarnya itu cukup luas sehingga rasanya tidak afdol kalau Fahri nggak bahas tentang aglonema. Fahri doain semoga aglonema sobat sekalian juga subur yang lagi diperbanyak semoga berhasil menghasilkan banyak sekali aglonema yang bagus-bagus. Semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk!